ada. Pada hari ini kita bisa melihat pemandangan, pemandangan yang baru saja melempar jumrah. Pada hari kedua pada tanggal 11 jumrah itulah musto dan kota. Ini adalah mereka yang baru saja melempar jumrah. Kemudian kita bisa melihat di sana, banyak jalur-jalur menuju ke Mu'asim. jamaah ya kita banyak sekali yang ada di kemah-kemah Mu'asim, dan banyak juga mereka itu yang bingung menuju tempat tinggal semua Di sana, ada jalur menuju Mu'asim. dalam terowongan. Kita ini adalah berdiri di atas jalan menuju terowongan pada jalur-jalur menuju uh, menuju ke lebar jumlah lantai yang ketiga. Demikian, maksud melaporkan laporkan dari Makkah Al-Mutaroma. Terima kasih. Gimana Pak? Tiga ini. Iya Pak. Bapak mau kemana? Keluar.